Luar biasa Worship is supernatural Taukah anda Ishak itu hidupnya diwarnai dengan menyembah dirikan mesbah Lalu dia hanya mengelola kemah Ternyata Worship draws the supernatural Menyembah Tuhan itu Menarik perkara-perkara supernatural Saya tidak berkata bahwa Kita menyembah Tuhan ada maksudnya Ada maunya supaya diberkati secara materi Bukan, bukan Atau pikiran duniawi, bukan Menyembah Tuhan itu karena Tuhannya. Tapi jangan lupa loh, Tuhan sendiri berkata, dia bertata di atas pujian umatnya. Berarti kita tahu bahwa ketika kita menyembah Tuhan karena Tuhannya, ada perkara-perkara Tuhan terjadi dalam hidup kita, bisnis kita, pelayanan kita, rumah tangga kita. Bahkan dalam tubuh, dalam diri kita, terjadi perkara-perkara adi -perkara adikotrati. Itu yang kita sebut seringkali dengan satu kata, mukjizat. Saya yakin ada kuasa saat kita,